Selamat sore buat teman-teman semua. Kita akan buat kelasnya dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Kami bersyukur buat hari yang baik. Kami bisa berkumpul di Zoom Meeting ini. Kalau hari ini kami di Pertemuan 7 akan membahas tentang persiapan kami UTS dan juga modul 5, kiranya engkau yang menolong kami agar semua yang kami kerjakan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, saya amin. Baik, teman-teman, yuk kita dokumentasikan dulu pertemuan kita hari ini. Silahkan dinyalakan kameranya ya. Uh, semuanya siap? Uh, boleh yang bergaya, yang pakai gaya? Bebas. Oke, okay, semuanya siap? Satu, dua, tiga. Baik, teman-teman, ini morning kita. Mengingatkan selalu jangan lupa presensi ya, teman-teman. Kalau hadir di Zoom, silahkan presensi. Kita hari ini pertemuan ke-7. Untuk modulnya nanti kita akan bahas yang modul 5, Networking and Content Delivery. Saya lihat juga sudah pada ngerjain, cek ya, terima kasih buat teman-teman semua. Nah, itu tuh materinya jaringan komputer banget. Pasti yakin ada di Jarkom 1, minimal Jarkom 1 lah ya. Seperti yang tentang IP, segala macam. Nah, kalau di Jarkom teman-teman bahasnya tentang VPN, kalau di sini kita bahasnya VPC, seperti itu ya. Ada tiga topik sih sebenarnya. Jadi di modul 5 ini ada tiga topik tentang Amazon VPC, Amazon Route 53, sama Amazon CloudFront. Nah, terus mereka tuh di modul 5 ini ada lab 2 untuk membangun VPC dan jalanin web servernya. Jadi di launch gitu ya VPC yang sudah kita buat. Saya login dulu. Silahkan teman-teman login dulu ke AWS Management Console-nya, kemudian nyalakan, diklik start labnya kita barengan idenya seperti ini teman-teman tas uh, lab di lab 2 kita buat PVC, membuat VPC, kemudian menambahkan subnet, membuat VPC security group, kemudian menjalankan atau nge-launch uh, web server instannya. Hasilnya seperti ini teman-teman. Ini uh, AWS cloud-nya. Region-nya dengan dua availability zone. Kita udah kenalan ya waktu OS Global Infrastructure. Oke, okay, siap semuanya? Apakah sudah siap semuanya teman-teman? Baik teman-teman, kita akan mengerjakan lab 2 kita untuk membuat VPC, Virtual Private Cloud. Di sini status lab saya masih in creation. Kita tunggu ya, sampai statusnya ready. Oke, sekarang lab status saya sudah ready, yuk kita mulai lab duanya. Kita akan membuat virtual private cloud VPC dan juga melaunch web server yang kita buat pada lab ini. Kita coba ya, teman-teman. Setelah tadi kita klik start lab. Kemudian selanjutnya kita klik AWS. Oke, untuk task 1 kita akan create VPC Caranya di AWS Management Console ini kita cari service VPC. pakai okay, search langsung saja. Kita pilih launch VPC wizard. Kemudian pilih VPC with public and private subnet. Kemudian klik select. Di sini VPC name kita, VPC, kemudian availability zone-nya pilih yang 1A, public subnet name-nya ketik public subnet 1, kemudian availability zone-nya kita pilih yang 1A lagi untuk private subnet 1. Setelah itu kita isi Elastic IP Allocation ID-nya, memilih yang tertera di layar. Lalu setelah itu kita klik Create VVC. Kita tunggu hingga berhasil dibuat. Setelah VPC-nya berhasil dibuat, kita klik OK. Selanjutnya kita akan membuat subnet. Caranya pilih di menu subnet, lalu create subnet. VPC ID-nya kita pilih live VPC yang tadi kita buat. Kemudian subnet name-nya, di sini kita ketik public subnet 2 availability zonenya pilih yang 1b kemudian ip-nya 10.0.2.0.4 lalu setelah itu kita klik create subnet Berikutnya kita akan membuat subnet lagi. Jadi klik create subnet lagi. Pilih VPC ID-nya lab VPC. Lalu subnet name-nya sekarang private subnet 2. Availability zone-nya pilih yang 1B. IP-nya 3.0.4. Klik create subnet. Kalau sudah di create, kita lanjutkan untuk membuat root table. Cari yang mainnya yes. Dan VPC-nya adalah lab VPC. Berarti yang ini ya teman-teman. Kita rename menjadi input root table. Lalu kita klik save. Kemudian di bagian bawah kita lihat ya pada tab route ini destination dan targetnya. Lalu kita ke subnet association tag untuk edit subnet association. Di sini kita diminta untuk memilih private subnet 1. Dan private subnet 2. Setelah itu kita klik save association. Kemudian pilih lagi yang mainnya no. Like VPC. Ini akan menjadi public portable. Lalu kita save. Setelah itu kita ke tab route, kita lihat destination dan targetnya. Lalu ke tab subnet association, klik edit subnet association. Pilih yang public subnet 1 dan public subnet 2. Setelah itu kita save association. Setelah itu kita akan lanjutkan ke tas 3, membuat VPC Security Group. Caranya, kita cari Security Group, lalu Create Security Group, beri nama Security Group, description-nya Enable HTTP Access, kemudian Lab-nya, cari dulu lab VPC yang tadi kita buat di dalam inbound nya kita add rule type nya kita pilih http lalu source nya anywhere ip 4 description nya request Setelah itu kita klik create security group. Kalau sudah berhasil, kita akan launch web server instance kita. Caranya kita ke service is itu. Kemudian kita launch instant, kemudian kita pilih yang Amazon Linux 2, klik select. Instant type-nya kita pakai gitu micro, lalu klik next configuration instant detail. Network lab kita cari yang lab VPC. Kemudian subnet adalah yang public subnet 2. Lalu auto-assign IP-nya kita pilih enable. Pada bagian advance, kita lihat user data ini. Inputkan kodingan yang ada di box. Kemudian setelah itu kita pilih next add storage, biarkan default ya. Lalu next add tag, kemudian add tag, keynya beri nama name, value-nya web server. web server 1. Next, configure security group, pilih existing security group. Kita pilihnya yang web security group, ya. Kemudian kita review and launch, continue, lalu klik launch. Kemudian pilih yang choose an existing key pair tai acknowledgement-nya baru bisa launch instant. Setelah itu kita view instant-nya. Tunggu hingga web server satunya statusnya running ya. Baik, status ceknya sudah pas, kita coba lihat ya. Teman-teman bisa copy alamat DNS ini lalu membukanya di web browser yang baru